Sapi merah banyak sapi merah di kita Di dalam aqidah kita Ada tanda-tanda hari kiamat Ada tanda-tanda sukro Ada tanda-tanda kubro Dalam aqidah kita yang harus kita yakini Tanda-tanda hari kiamat besar tidak ada sapi merah Tanda-tanda kiamat besar Misalnya apa? Keluarnya bu wama'ajud matahari terbit dari barat Keluarnya Tejal Turunnya Sayyidina Isa Turunnya Imam Mahdi datangnya Imam Mahdi itu adalah alamat kiamat kubro, alamat kiamat yang sudah dekat dengan hari kiamat yang sesungguhnya bayangkan matahari terbit dari barat, kuncang, dunia orang pada heboh sehingga hari itu sudah tidak terima lagi tobat, Adapun pun sapi merah enggak tapi ada keyakinan Yahudi bukan keyakinan Islam, jangan dibawa ini keyakinan Yahudi, jadi kalau sapi merah datang di Israel itu sudah waktunya mereka ada mereka keyakinan membangun namanya Haikal ya ada Haikal Sulaiman waktu Sultan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman itu kan mempunyai Heikal Solomon Temple Heikal Nabi Sulaiman itu adanya di Palestina kan begitu menurut keyakinan mereka kemudian waktu itu ada masa tahun berapa ya tahun 70 masa ya atau apa itu Herodotus. kemudian ini pengen membangkitkan kembali keyakinan ini khawatir ini bisa dibanfaat oleh Yahudi ekstrim sebab ada Yahudi yang tidak ekstrim Yahudi ekstrim dengan adanya sapi merah yang lahir ini untuk menyeru kepada Yahudi-Yahudi ekstrim agar mereka berkeyakinan bahwasanya bersama munculnya sapi ini akan dekat hari kiamat dan hari kiamat tidak akan dan dekatnya hari kiamat akan munculnya akan terbangunnya kembali Heikal tadi Heikal yang ketiga dan akan datang Raja nanti setelah itu kemenangan mereka kemudian akan kiamat nah ini bisa jadi dimanfaat oleh orang-orang ekstrim dari Yahudi untuk menghancurkan Palestina karena adanya sapi ini sapi merah ini jadi meyakini berarti kalau sudah keluar sapi merah harus kita rebut Palestina kita hancurkan kita bangun kembali Heikal Sulaiman yang pernah di, yang pernah ada dikembalikan lagi untuk menyiapkan raja yang akan datang ini bisa berbahaya jadi anda seorang muslim nggak perlu keyakinan dan salah karena keyakinan Yahudi yang benar tidak beda dengan keyakinan Islam alamat tanda-tanda kiamat yang diajarkan Nabi Isa sama dengan tanda kiamat yang diajarkan Nabi Muhammad tanda-tanda kiamat yang diajarkan oleh Nabi Musa sama karena Nabi Musa Tuhannya sama yaitu Allah Nabi Isa Tuhannya sama Allah hari kiamatnya sama tanda-tanda kiamat yang diajarkan Nabi Musa adalah sama yang ada di dalam Islam yang harus kita yakini Adapun sapi merah keyakinan Yahudi tidak tahu dari mana sumbernya tapi ada satu hal yang dimanfaatkan oleh sebagian orang ekstrim dari mereka untuk meng menggugah emosi orang untuk bisa bangkit menghancurkan kembali menjancurkan palestin lalu dibangun nanti Haikal Sulaiman yang pernah runtuh yang pernah tidak ada, menurutnya keyakinannya lalu akan menyiapkan kedatangan raja jadi dinda akan terjadi ketolimannya khawatir untuk menindas kaum muslimin di palestina nanti ini dimanfaatkan tapi yang tidak semua yahudi satu faham dalam hal, hal ini jadi itu salah satu keyakinan sekte yahudi tentang tanda-tanda kiamat dan tanda akan dibangunnya kembali haikal mereka itu saja bukan urusan dengan Islam enggak ada anda orang muslimin punya tanda tanda kiamat sudah jelas sudahlah jangan bingung tentang hari kiamat yang gede itu anda semuanya punya kiamat kok yaitu matimu mati kita adalah kiamat sudah anda ada artinya dunia semuanya kecuali yang kita dermakan kecuali yang kita kebaikan yang kita lakukan Adapun hari kiamat yang luar biasa dahsyat nanti anda tidak usah khawatir kalau anda ahli iman Dah saja hari kiamat yang dikatakan gunung berhambur-hamburan bagaikan bagaikan bulu-bulu yang dihembuskan dan seterusnya-seterusnya itu maka ketahuilah itu akan berlaku kepada orang yang tidak beriman. Adapun orang beriman seperti Anda kalau bang betul hari kiamat itu tiba akan Allah tiupkan angin sejuk masuk ke rumah orang beriman lalu saat itu meninggal dunia sehingga kuncangan dunia tidak akan dirasakan oleh ahli iman. Baru setelah itu ada kembali.